Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Sahabat inklusi rahmatullahi Alhamdulillah pada sore hari ini Kita Dapat bersama-sama untuk Sejenak uh, Meluangkan waktu untuk eh uh, ilmi dalam hal ini yakni uh, acara kita kultum sebelum menjelang buka puasa. <tuh> Sahabat inklusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema yakni Al-Qur'an bagi teman-teman tunanetra -teman, netra. Sahabat inklusi yang berbahagia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan Al-Quran Bagi umat Islam Yang mana tentunya Al-Quran ini sebagai panduan Buat seluruh umat Islam Dan tidak terkecuali pun Bagi teman-teman Di fabel, terutama di fabel Nah Dalam perkembangannya Al-Quran ini Dulu-dulunya, bahwa teman-teman tunanetra -teman di dalam belajar Al-Quran ini hanya cukup dengan mendengarkan, dibacakan orang, kemudian didengarkan, kemudian diikuti, tetapi e, lebih lanjut, lebih lanjut kemudian Al-Quran berkembang, atau ada tulisan Al-Quran khusus. Selain tulisan Al-Quran Latin biasa, kemudian muncullah. Namanya tulisan Al-Quran Brail Nah disinilah setelah ini Alhamdulillah Teman-teman Tuna Netra menjadi akses Untuk dapat membaca Al-Quran al, -Quran al Sahabat Sahabat institusi yang berbahagia Sebelumnya saya sedikit eh, memberikan apa yang menyampaikan bahwasanya membaca Al-Quran ini Beda dengan membaca buku-buku yang lain Kriteria membaca Al-Quran Berbeda dengan membaca buku-buku yang lain Kenapa? Karena di dalam membaca Al-Quran Ada dua teknik atau ada dua jenis Yang pertama Membaca Al-Quran bin Nador. Kemudian yang kedua Membaca Al-Quran bil -hifzi. Yang bin Nador itu adalah Membaca Al-Quran dengan menggunakan penglihatan dan yang kedua, membaca Al-Quran dengan menggunakan hafalan Nah, khusus untuk teman-teman tunanetra Karena kita untuk binaldur ini tidak bisa Oleh karenanya, kita menggunakan perabaan Mungkin kalau saya katakan ya, bilyad dengan tangan gitu ya Dengan meraba dengan tangan Karena kenapa? Membaca Al-Quran itu selain kita lihat Juga harus kita ucapkan, harus kita lefadkan mungkin uh, tanpa uh, apa ya mohon maaf untuk teman-teman yang uh, tuli gitu ya untuk sekarang uh, sudah muncul alquran dengan berbahasa isyarat ya bagi yang mungkin tidak bisa melafalkan secara lisan mungkin mereka bisa langsung melihat dengan isyarat ini saya kira termasuk ke dalam uh, pengecualian gitu ya tetapi Ee, kalau kita secara lafad mampu, maka kita harus membaca dengan lafad mem, me, apa, Membunyakannya dengan membacakan lafad Karena di sana ada, e, kita harus apa namanya, faham dengan ilmu tajwid dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, Al-Quran, Braille, hemat saya sangat-sangat e, penting untuk teman-teman tunanetra, -teman gitu ya, untuk dapat mempelajari secara penuh. E, apa? penulisan atau huruf-huruf Arab Brail karena untuk mengganti pembacaan secara binador atau dengan penglihatan adanya kita bagaimana supaya kita bisa membaca dengan perabaan dengan, dengan melakukan perabaan. Shallallahu wasallamukumullah adapun untuk sekarang-sekarang ini ya muncul teknologi-teknologi baru e, tentang ada yang dinamakan Al-Qur'an digital kalau menurut hemat saya yang saya ketahui bahwa Al-Quran digital ini saya kira bukan dikatakan sebagai membaca Tetapi simai itu dengan mendengar Mendengar berbeda dengan membaca teman-teman Jadi ya gampangnya kita misalnya Kita misalnya apa ya Mau khatmin mau Quran misalnya Kemudian kita tanpa kita tidak hafal Kemudian kita menggunakan Quran digital itu itu tidak bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga hemat saya Al-Qur'an digital ini e, sama sekali bukan sebagai pengganti Al-Qur'an gitu. Tapi ya, itu sebagai pelengkap agar kita mudah untuk menghafalkannya. Karena mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an kita e, belum paham istilahnya apa namanya? Makharij hurufnya benar seperti apa, kemudian tajwidnya seperti apa. Nah, bisa dibantu dengan Al-Quran itu sendiri, nah, kemudian oleh karena itu, hadirin, saudara, yang Jadi, menurut e, senang, tidak senang, mau tidak mau, akhirnya untuk teman-teman, turner -teman itu harus dapat memaksimalkan, gitu ya, untuk e, mempelajari Al-Quran secara e, menyeluruh agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sahabat yang surah yang aku mulah uh, mungkin kaitannya dengan saya sendiri sebagai devil netral, teralhamdulillah saya dari kecil uh, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah di apa ya sudah dicabut penglihatan jadi dari mulai lahir. Jadi sejak lahir saya sudah di, di apa diberikan apa namanya diberikan dia sedelitkan dengan sebagai difabel netra sehingga saya pun alhamdulillah eh, apa ya eh, tahap demi tahap mengikuti perkembangan alquran ini dari mulai saya dulu belajarnya sebelum saya sebelum saya sekolah dulu saya eh, belajar alquran ini dengan dipandu oleh orang lain eh, dibacakan kemudian saya mengikuti dan terus terus terus seperti itu kemudian ketika saya mulai sd akhirnya saya dikenalkan dengan alquran braille kita belajar bertahap dari mulai mengenal huruf braille sendiri mengenal huruf braille latin, huruf braille Arab dan setelah itu kemudian kita belajar sedikit-sedikit mengeja perkata, perkalimat dan alhamdulillah setelah kurang lebih saya 1 sampai 2 tahun belajar itu alhamdulillah eh, sudah eh, apa dapat membaca Al-Qur'an braille itu dengan mandiri sehingga dapat menghafalkan Al-Qur'an braille dengan secara mandiri seperti itu untuk selanjutnya ya alhamdulillah sampai sekarang Al Qur'an masih masih masih ya masih sengit baca setiap hari bahkan kita bisa ikut bisa ikut semaan ya semaan dengan teman-teman yang non difabel jadi dan justru itu e, ketika teman-teman mengandalkan Qur'an digital itu apa e, kita tidak ya istilahnya tidak akan leluasa untuk bisa membaca Al Qur'an se-apa ya se mungkin begitu ya Nah oleh karenanya teman-teman e, sahabat inklusi sekalian e, bagi teman-teman difabelnya terakhir jangan bosan-bosannya kita untuk mempelajari secara serius Alquran Braille ini karena sampai kapanpun Alquran Braille ini tidak akan tergantikan oleh yang lain kecuali mungkin ada nanti Alquran Braille yang versi digital jadi Al Qur'an braille uh, dengan layar layar braille gitu, maksudnya bukan bukan didengarkan tapi tetap dibaca tetapi dengan menggunakan layar braille karena teknologi sekarang sudah ada uh, apa namanya um, screen uh, screen braille tapi untuk Al Qur'an belum belum belum sampai sekarang belum muncul gitu ya mudah-mudahan nanti mungkin untuk mempersingkat Al Qur'an ini itu bisa dapat apa dapat hadir di tengah-tengah kita sehingga kita tidak repot-repot Al-Quran 30 juz kemana-mana Mungkin kita hanya membawa hanya membawa Satu kotak kecil, kemudian itu bisa kita pakai Untuk membaca Al-Quran Seperti teman-teman, harapannya seperti itu Dan mari Mumpung ini kita di bulan Ramadan Kita bersama-sama Terus meningkatkan uh, apa ya uh, Meningkatkan belajar kita Untuk Dapat memahami Memahami Al-Quran dari Baik dari segi Al-Quran itu sendiri Ataupun dari segi lebih-lebih dari segi maknanya mungkin hanya itu e, sahabat inklusi yang saya hormati e, yang bisa saya sampaikan dan e, mohon maaf apabila ada salah kata salah e, dalam dalam saya e, sama saya baik baik apa namanya sengaja atau tidak sengaja allah mufi bilaham wabarakatuh